serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan kabar bahagia seputar Lissler Tentunya Baiklah perasaan abad dimanapun Anda berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini Kami akan memberikan informasi menarik perasaan ya, baik Pastinya kita awali dengan vitamin-vitamin seger dulu nih Biar semangat kita lihat, persahabat, ya, momen cute saat di Bandung. Bunda Lesti dan Papa Bilar, momen yang dimana bikin happy banget, ya, untuk warga Konoha. Dan Alhamdulillahnya, sekarang sudah bebas masker. <tuh -tuh. Perhatikan, persahabat, ya, Bunda Lesli dan Papa Bilar, ini masih memakai masker. Tetapi, Alhamdulillah kita mendapatkan informasi terupdate dari Bapak Presiden Joko Widodo, persahabat, ya, Alhamdulillah. Sudah menginfokan untuk masyarakat Indonesia karena sudah bebas masker Kita simak di kalimat info persahabatnya dari Jokowi Ini info untuk seluruh masyarakat Indonesia di situ Jokowi mengatakan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pandemi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Dan melihat situasi tersebut, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker di ruang terbuka. Wow, alhamdulillah banget ya. Pandemi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali, kita tentunya merasa bahagia sekali. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Selalu diberikan kebahagiaan, amin ya Rabbal 'Alamin. Masya Allah, banget ya kembali kita melihat postingan yang bikin happy banget. Persahabat, ya idola kesayangan kita selalu saja cute, selalu saja menggemaskan. Masya Allah, semoga juga nih, idola kita selalu sehat dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan. Dalam persahabat, kita lihat juga ke unggahan selanjutnya. Ada video cute Baby L yang sedang tentunya bermain. Semalam persahabat ya belum tidur Masya Allah tengah malam bangun ya Ini di video oleh Papa Bilar Walaupun tentunya pemandangannya dari belakang kita happy banget Melihat aktifnya Abang Fatih Persahabat ya tuh gerak-gerak terus Masya Allah semoga Abang El ini selalu sehat juga Menjadi kebanggaan dan menjadi anak yang soleh Ini sih gemoy banget persahabat ya hingga banyak sekali Tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat, salah satunya dari ekstabangga mengatakan Masya Allah, gemes gemoy Abang Al-Fatih, katanya itu memang luar biasa gemoy banget ya Abang L Ini semakin pintar, semakin menggemaskan. Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Ini ada penggunaan IGS Lintar, ini bukan semalam juga persahabat ternyata Semalam masih lanjut shooting atau kerja di lokasi Indosiar, sahabat ya. Di sini tempat dan lokasi berada di Indosiar, masya Allah semangat rusia untuk Bunda L. Semoga Bunda L selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran, amin. Dan kita juga doakan, mudah-mudahan tim Malaysia entertainment ini selalu diberikan kesehatan persahabat, ya. dan selalu diberikan kekompakan untuk selalu menyuguhkan kejutan-kejutan bahagia untuk kita semuanya dan kita lihat juga persahabat keunggulan IGN, yang berteling atas ke ini menginfokan soal vlog Leslar Entertainment Alhamdulillah persahabat ya untuk vlog BBmen ke sawah sambil lengkap ikan yang sudah tembus di angka 1 juta viewers Alhamdulillah pecah telur kalian luar biasa Makasih ya semuanya semoga rezeki kalian makin banyak dan berkah Amin! Kita doakan persahabat ya, semoga semakin banyak dukungan untuk idola kita dan mudah-mudahan vlog, vlog terbaru dari Lesland Entertainment ini masuk di jajaran trending. Yuk sama-sama kita gempur, kita harus streaming terus, mudah-mudahan rezeki kita juga selalu diberikan kelancaran. Dan banyak serta berkah barokah. Dan untuk ke kabar berikutnya, bersama kita simak juga nih, ada unggahan spesial dari Ayah Kejora. Ini unggahan kemarin, masa ya. tepatnya berada di acara Halal Mi Halal bersama PS Tour. Kita lihat tuh kebersamaan Ayah. Dengan Kak Septi Siregar, Masya Allah, banyak ya bahagia selalu. Mudah-mudahan mereka selalu sehat orang-orang baik. Dan Mudah-mudahan persahabatnya ya silaturahmi juga terjalin dengan baik. Kita bangga banget ya, Alhamdulillah. Tentunya persahabatan pertemanan kita tentunya melihat dari keluarga Leslar bersama Kak Septi. Masya mudah-mudahan mereka semua selalu bahagia. Kita masih menunggu kejutan lain persahabatan di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, total stay tune.